puniki dia, dari yang puniki burung tatas kembang, burung tatas bahasa. angin, dari yang itu lah nanti, hanya bersenditik di kembang puniki kembang napi, jangan itu nih, selatas kupu-kupu puniki, eh, berapa singgur amiki, seceren setengah ceren, jaga dua ceren jaga niki ampuh niki, jadi mengamplu niki, nasam niki. Nah, cleaning. Masa betes sama Salam mukaddimah asmaning Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah samaha rahmaan lagi pepengihan puniki sadruning uli Tuhan da reksa kinyam waras walimu ye sabar sumya alu jinawi aman subur kami sudah terang sani kebosan dinding Al-Quran padatun taibatun Dekati yang puniki jadi ngelungsurin Haji Kramaluwi Haji Kramaluwi puniki Samudu tegak guna Mulai. Ada yang lagi. Puniki awan okay. ah. sang suria negara, yeah. maka Miwa Raden menabulin brosur ke pintu sebulan ketel yang di sana. Punggung mana dia tidak Abang musim 60, mapan dia datang puniki pekerajakan untuk jadi para lelaki klang. Semua dia jadi ngeri ngeri yang aku puniki. Dan wakil presiden, Imam Lamfir, pemadam dasar yang memiliki mohon agung-agung, sinar mekasan dan bekasan atrodet yang bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.